Itu pengalaman saya ya. Yang kedua Apalagi sekarang kita sudah ada Yang namanya di holding ini kita sudah ada namanya budaya Budaya itu budaya ahlak namanya Ya budaya ahlak Kalau seandainya budaya ahlak ini Sudah kita terapkan, Berapapun orang ngasih sobok sama kita Supaya ini lancar Tidak akan ada terjadi lagi Tapi kalau seandainya kita sudah punya budaya ahlak Itu tidak akan terjadi Kita ingat bahwa kita bekerja di perusahaan ini adalah sebagai ibadah makanya saya arahkan kita pakailah budaya ahlak ini kalau seandainya budaya ahlak ini Papam, Korkam, JWM tidak akan lagi sering-sering kunjung ke sini karena sudah percaya kepada kita tapi kalau seandainya semakin sering bapak negara ini berarti ada apa dengan kita saya tanya diri kita masing-masing jadi budaya ahlak tadi ahlak itu terdiri dari enam kata dan huruf yang pertama A adalah amanah K itu adalah kompeten, H adalah harmonis, L adalah loyal, hanya ada lagi adaptif. Baru yang keenam kooperatif itu kerjasama per per antara kita dengan dengan harus ada kerjasama yang baik. Jadi yang saya kasih contoh dari amanah tadi. Amanah itu kalau dari bahasa uh, Islamnya bahasa muslimnya dipercaya. Ya, orang yang dipercaya Kalau kita sudah memiliki sifat amanah Satu aja yang kita pegang amanah Itu tadi Tidak akan lagi Kita mencari mencuriga mencurigakan Karena kita sudah diberi amanah Amanah kepada kita adalah Kepercayaan diberikan oleh perusahaan kepada kita Untuk mengamankan aset negara Ini bukan aset swasta Tapi aset negara jadi yang kita amankan itu bukan sekedar produksi saja, bukan kantor saja. Manusia-manusianya pun harus di bawah pengamanan kita. Ada yang salah tegur. ada yang membuat kejahatan dipanggil, diproses. Itulah kewajiban kita, bukan oh, produksi ditengok sementara manusianya nggak tahu. Jangan kenapa ninja, Kalau seandainya ada asisten maupun mandor di lapangan itu ada yang membuat kecerangan, saya laporkan saja, jangan takut ya, tidak ada ampun itu langsung di hari itu kalian baru buat apa, walaupun diketahui belum sidang atau belum apa namanya itu, belum namanya proses, tapi di saat itu kalian sudah dikeluarkan dari perusahaan ini makanya, jangan kita tergiur oleh uang yang sedikit cuma kita bisa kena, kena, kena mati satu hari, dua hari, satu bulan tapi setelah itu anak dan istri kita sengsara dibuatnya walaupun gaji kita sedikit tapi halal itu yang membuat berkah sama kita kalau ga apa itu nanti rezeki itu sudah diaturnya sama yang kuasa semuanya tapi cari dengan jalan yang lurus Jadi, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dulu mohon maaf terhadapannya mohon maaf salah, salah, salah kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya mudah-mudahan ini Kenapa ini saya sampaikan sama kalian semua, karena saya juga manusia biasa, saya juga bukan langsung start di kebun ini, tapi dari nol saya, mudah-mudahan perjalanan bapak-bapak sekalian atau saudara-saudara ada-ada sekalian mungkin begitu juga hendaknya. Eh. Ya. ya, Jangan jangan, jangan segan-segan jangan menghargai menegur orang lain, tapi karena uh, mulai dari kita sendirilah untuk buat itu tidak dimaksimulasi dari diri kita sendiri kita mulai disiplin dari diri kita sendiri bagaimana kita menyuruh orang lain disiplin sementara kita tidak disiplin ya saya rasa itu cukup hmm, sudah jangka lewat terima kasih sekali lagi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh